Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovers, serta Lestari Lovers di mana kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV, yang akan menggambarkan kabar terbaru seputar Lesti Teja. Ada rezeki, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya di cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi terbaru seputar idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Pilar tentunya menemani santai malam kalian saat ini panggungin akan memberikan kabar baik kabar bahagia terbaru seputar idola kesayangan untuk mengawali perjumpaan kita persahabat ya kita ke kabar pertama ada sebuah bukan spesial dari Indosiar satu jamnya lalu mengangkat sebuah fastingan video lesti dan Rizky Bilar serta ada anak bayi nih persahabat ya Masya Allah baby Hai Indosiar Mania ada filter Instagram baru nih untuk menyambut baby L kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Halo Indonesia Mania, menjelang welcome baby L besok, yuk ramaikan dengan menggunakan filter ini yang bingung gimana caranya. Jangan galau ya, hehehe. Kalian bisa langsung ke profil Indosiar dan klik bagian filter atau klik link di story ya. Yuk, gunakan filter baby L Indosiar. Jangan lupa post di Instagram story kamu ya, dan mention juga Indosiar serta hashtag "welcome baby L". Wow, info nih dari Indonesia, sahabat ya Tentunya kabar apapun yang menyangkut adalah kita Kita tak mau tentunya ketinggalan Selalu ingin memantau persahabat ya Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan untuk kita semua Amin Berikutnya persahabat kita lihat Ada sebuah ungan terbaru dari Kokris Bastian Yang tentu mengunggah sebuah postingan video persahabat ya disini sini kok Chris sedang ada di rumah Leslar dan berada di kamar BBL persahabat ya, ada sebuah pertanyaan hayo tebak siapa nama BBL? kata kok Chris, ya, wow malam ini kokris tentunya jengukin BBL masya Allah banyak orang-orang hebat dan orang-orang baik yang selalu support dengan tulus untuk Dede Lesti dan kakak Rizky Pilar makin gak sabar Menantikan acara besok malam pasti pastinya seru Meriah apalagi Banyak dihadiri oleh orang-orang hebat Mudah-mudahan acaranya lancar Acaranya sukses Amin Ke kabar berikutnya Ada sebuah nge-special juga yang kita dapatkan Ini uganda Relasi bilardot official ya Ada sebuah kalimat nih yang diposting Tentu ini kalimat komentar Nop-nop aku nyalain Indosiar dari tadi siang Aku nggak mau ketinggalan acara Leslar Sampai aku nungguin kok belum mulai acaranya Sampai aku makan buru-buru Saking senengnya pengen lihat baby L, Ternyata aku lupa Sekarang baru tanggal 7 Wow <gif>. Ampun dah besok bu besok Katanya persahabat ya Sampai emak-emak Leslar kelupaan persahabat ya ternyata hari ini masih tanggal 7 hingga tentunya Mama Leslar standby terus di depan TV ini salah satu yang membuktikan bahwa luar biasa yang menantikan tentunya BPL di Indosiar yang mana tentunya seluruh warga Konoha tidak ingin ketinggalan momen yang sangat luar biasa bersahabat ya hingga banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan di postingan ini juga dari aku Siti 5590 Lah sama kayak mak gua dong Mak gua juga gitu tadi ditelepon Mak gua kok nggak diangkat angkat Tahunya katanya lagi nungguin BBL di Indonesia ya Gua kasih tau mak besok jam 7 malam Bukan sekarang sekarang Jumat kali 5 kata mak gua Malam minggu berarti ya lah iya <Sanline> Sampai remote diumpetin takut diganti mah bokap maklum guys Mak gua bisa main instagram nonton youtube aja gak pernah kalau ke rumah gua baru dah nonton youtube Leslar Nonton Leslar di TV doang mak gua matuh Masya Allah banget ya Idola kesenangan kita selalu ditunggu oleh emak-emak Leslar pecinta Leslar yang sejati nih Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan dukungan dari orang-orang yang tulus semakin banyak kita semakin bangga dan bahagia, Alhamdulillah ternyata di luar sana banyak sekali orang-orang yang mencintai Lesti dan Rizky Bila Berikutnya persahabat tersebut unggahan spesial juga yang terdapatkan. Ini momen ketika Lesti OTW ke lokasi syuting ya. Ternyata bude Lesti kaget banget ya saat naik mobil itu. Wow, ini sih luar biasa, masya Allah banget. Jadi Lesti selalu tampil cantik. Aura aura yang sangat luar biasa terpancar dari Daud, ke wajah Dedek Lesti Kechiorak. Mudah-mudahan single terbarunya selalu membuat kita bahagia dan bangga, tentunya bisa trending satu dan booming. Amin. Dan untuk berikutnya juga, bersahabat tidak unggah terbaru dari Dedek Lesti. Akhirnya, postingan foto cute ini diunggah di fitnya Dede Lesti. Masya Allah, baru saja mengunggah sebuah postingan foto yang sangat luar biasa ketika momen syuting. Model video klip persahabat ya Hingga disini sebuah kalimat yang tuliskan oleh Dede Lesti Jantun pun pasti akan ku beri Ini adalah salah satu kalimat Yang mana tentunya kalimat dari lirik lagu Lentera persahabat ya Hingga banyak komentar yang diberikan dari para sahabat Leslar Dari akun kalau jadi sahabat nanti nggak jadi Karena kalau mengasih hati ampla repot Mesti kewarupa celele ya kan bunda? Wow, <gifat> ini cute juga di komentarnya persahabat ya. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Dunia Anus Kolester mengatakan masya Allah manisnya senyum bundanya baby L anak gadis nih ya. <gifat> eh lupa bundanya abang L kata Teddy tuh. Hingga tidak pun ini musal sebuah kalimat. Maklum pos sama nidorin anak katanya tuh wah cute banget ya tidak lesti. Mudah-mudahan selalu banyak doa dan support dari orang-orang yang terus mencintai idola kesayangan kita ini dan kita masih menunggu kabar baik kejutan bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tuned dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya